Hai, hai, hai. Potensi punanya harimau Sumatera dan gajah Sumatera menjadi ancaman besar yang kini dihadapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Tak hanya melindungi dan mengamankan harimau Sumatera dan gajah Sumatera saja, namun juga melindungi satwa liar lainnya dan habitatnya dengan melakukan penguatan fungsi kawasan melalui dukungan kegiatan perlindungan. Namun, jika populasi satwa liar tersebut meningkat secara drastis. Ternyata juga bisa menjadi ancaman khususnya para warga yang tinggal di dekat hutan. Seperti sebuah rekaman CCTV yang beredar, memperlihatkan ketika seekor harimau Sumatera atau panthera tigris sumatrae berkeliaran di kawasan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH Lawisikap, kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Harimau Sumatera itu diduga berkeliaran karena kelaparan pada malam hari sehingga mencari mangsa hingga turun ke PLTM Halawi Sikap. Kabar harimau Sumatera yang terekam CCTV pun beredar di medsos melalui WhatsApp. Lokasi PLTM Halawi Sikap yang tak jauh dari permukiman penduduk dan hanya sekitar 2 km dari daerah perkebunan masyarakat itu dikelilingi oleh harimau Sumatera. Harimau Sumatera yang berkeliaran itu membuat masyarakat menjadi was-was dan berharap tim BKSDA Aceh segera turun tangan. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain beredarnya video viral tersebut, dalam beberapa hari terakhir sejumlah warga desa di kecamatan tambangan Kabupaten Mandailing Natal juga dibikin resah oleh teror satwa berloreng ini. Jejak yang diduga milik harimau Sumatera ini tersebar di beberapa perkebunan milik warga. Selain penemuan jejak harimau, ada juga dua warga yang dinyatakan hilang saat pergi ke kebun. Mengetahui hal tersebut, warga resah dan tidak berani beraktivitas keluar rumah, terutama para petani di perkebunan karet. Saat ini petani resah dan was-was. Banyak warga tidak berani ke kebun karet terlalu pagi, ujar salah seorang warga tambangan. Bahkan ada warga yang sama sekali tidak berani beraktivitas. Sebagian lainnya berangkat ke kebun karet agak siang, padahal mangguris karet biasanya pagi-pagi saat matahari terbit. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak sebelum ada petani atau warga yang menjadi korban. Jejak yang diduga milik harimau Sumatera tersebut ternyata juga ditemukan di beberapa desa namun ketika ditanya apakah ada kaitannya warga yang hilang dengan ditemukannya jejak harimau di beberapa desa di kecamatan Tambangan belakangan ini pihak Taman Nasional Batang Gadis atau TNBG dan BBKSDA Sumatera Utara sempat turun ke lokasi namun belum menentukan langkah apakah akan memasang kamera pengintai atau perangkap maksudnya satwa langka kepermukiman warga ini